Oke, okay, kita kembali lagi. Kita akan mulai membuat game sederhana ya, teman-teman, yang akan kita namakan sebagai Planet Jumper atau Planet Hopper ya. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah menambahkan planet dan astronaut. Di sini kita menggunakan aset yang kita sudah tambahkan melalui Unity Asset Store. Nah, caranya adalah pastikan anda membuka ini ya, masih membuka Planet Jumper, ada project anda sebelumnya. Kemudian anda pergi ke Asset di Unity Asset Store. Kemudian anda klik ini, open in Unity. Jadi contoh ya Free Planet Pack di sini, saya mau tambahkan ke project Unity saya. Jadi saya klik open in Unity, open. Nah nanti akan muncul window Package Manager kembali. Di sini Anda tinggal pencet import, import semua, ya, import semua. Tunggu sebentar, ini adalah proses import, dimana uh, aset yang Anda uh, ambil dari aset store itu dimasukkan ke dalam folder aset Anda. Sekarang Anda bisa lihat di sini, kita sudah punya aset yang siap pakai. Teman-teman, ya, di sini kita butuh planet, ya, uh, Ledger Level Plan Platform. Oke, okay. sorry, ini astronotnya dulu ya, kelihatannya sebentar, tiles platform. Nah ini astronotnya Ini astro jamnya Atau astro stray Astro stay yang kita bisa pakai Nah ini akan kita pakai Ya caranya tinggal drag and drop Ke layar Oke, Satu Kemudian kita akan Menambahkan lagi teman-teman um, Untuk yang free planet Free planet pack Jadi kita open in unity Sekali lagi Oke import Import lagi, nah tunggu sebentar, oke, okay. kemudian di sini kita punya dua aset, ya teman-teman aset planet dan aset yang astronot. Di sini kita bisa pakai yang ini planet and background. Um, saya coba ambil yang bumi. Nah, seperti ini. Jadi, kita punya Earth-like planet. Ya, planet. Dan kita punya uh, player. Oke, okay, kita akan atur agar um, ukurannya kita sesuaikan. Yang pertama, Earth-like planet ini kita beri nama. Kita rename dulu ya. Planet. Dan uh, si astronot kita rename jadi player. Oke. Okay. Kita akan kecilkan, teman-teman. Jadi Anda kecilkan ukurannya. Ya ini, kita kecilkan. Nah, kita kecilkan ukurannya. Apa ya? Kira-kira segini deh. Nah, kita atur. Ya. Kurang lebih segini ya, teman-teman. Nah, oke, okay. bagaimana dengan astronotnya? Astronotnya kita buat juga sangat-sangat kecil. Ya, Kurang lebih segini ya, teman-teman. Nah, oke, okay. saya punya astronot, saya punya planet. Oke. Okay. Um, Lalu kita akan coba mainkan ya, kita coba play. Nah, kita mau lihat sih bagaimana aksi aksinya ya ketika di play di layar dengan device simulator yang muncul di sini. Kita coba play, mana? -mana. Ya seperti ini ya. Jadi anda bisa lihat hasilnya. Um, ada satu yang kita lupakan ya, yakni kita mesti menambahkan uh, box collider dan rigid body di masing-masing player dan planet oke okay? box collider dan digit body box collider supaya uh, sorry, kalau astronotnya box collider tapi kalau planetnya adalah uh, apa namanya yang lingkaran ya, circle collider tujuannya supaya mereka bisa saling ketemu, bisa saling bertabrakan digit body dipakai supaya uh, kita bisa memanipulasi physics di dalam uh, uh, player atau planetnya oke okay? nah langsung aja di anda klik player anda add komponen di sini anda e, cari physics 2D kemudian anda tambahkan box collider 2D oke okay? box collider 2D kemudian add komponen lagi physics 2D carilah rigid body 2D rigid body 2D oke okay? jadi kita punya box collider 2D dan kita punya rigid body 2D lakukan hal yang sama untuk si planet Physics Tudi, circle collider 2D, bukan box ya, circle collider 2D, Dan sebelum anda nambahkan lebih lanjut, pastikan bahwa radius radius circle nya ini apa namanya sama dengan art planetnya ya. Jadi kalau anda lihat radius circle nya ini malah melebihi di luar planetnya ya dianggap. Kayak rota, uh, gravitasi poolnya ini dianggap sebagai tepian planet Sebenarnya kan enggak Jadi Anda klik di radius ini Anda kecilkan lingkaran hijaunya Sehingga menyelimuti yang bagian inner planetnya aja Jadi enggak sampai di luar Tapi di bagian permukaannya persis Seperti ini ya Jadi Anda kecilkan inner radius dari circle collider duty um, Kenapa seperti itu? Tapi karena apa? Karena kalau kita masih membiarkan seperti ini, waktu astronotnya hinggap di atas planetnya, maka dia akan seolah-olah melayang. ya Melayang di sini. Padahal kita ingin astronotnya benar-benar hinggap persis di lantainya, atau di dasar, atau di groundnya si planet. Demikianlah alasan kenapa kok. Circle collider-nya kita benar-benar kecilkan radiusnya sampai menyentuh permukaannya si planet. Oke? Okay? Nah, kalau sudah, uh, Anda bisa melanjutkan dengan menambahkan komponen rigid body, physics 2D, uh, rigid body 2D, rigid body 2D. Nah, seperti ini. Nah, si planet ini kepingin uh, tidak terkena gravitasi, ya. Jadi kita bisa ganti kinematik, bukan terkena gravitasi. Artinya, dia tidak bisa bergerak uh, dengan tak bisa kena mm, tabrakan yang kuat gitu, kemudian menggeser posisinya nggak sampai seperti itu, jadi dia tetap di tempat, kita akan simpan oke, okay, sample scene kita kita play teman-teman oke, okay, saya lupa membesarkan yang ini ya simulatornya oke, okay, saya ulangi lagi supaya kelihatan, jadi saya akan maximize, play nah Astronautnya akan jatuh karena planet, karena planetnya kinematik, dia tidak bergerak. Dan masalahnya adalah seolah-olah ada gravitasi lagi di bawah. begitu ya Karena engine dasar gravitasi dari United itu ke bawah. Man. Jadi kalau objeknya kalian punya, kalian kasih rigid body, ya, maka dia akan otomatis terpengaruh. Gravitasi global, sehingga semua objek akan jatuh ke bawah. Nah, khusus untuk game ini, kita akan mematikan gravitasi engine gravitasi defaultnya United kita matikan karena kita ingin mensimulasikan sendiri gravitasinya gravitasinya uh, dengan planet-planet yang kita miliki, oke okay? caranya bagaimana mematikan end, uh, default gravity di United caranya adalah klik di edit uh, project setting Di sini ada pilihan macam-macam ya, anda pilih physics 2D dan anda lihat Gravitinya, defaultnya adalah minus 9,81. Ke bawah itu minus, mana? Nah, 9,81 adalah default gravitasi bumi. Kita nolkan. Hapus, nol. Seperti itu. Simpan, atau uh, klik silang. Play lagi, dan Anda lihat sekarang hasilnya. Oke, okay. karena tidak ada gravitasi, tarian kemanapun, maka kondisinya, rigid bodinya si astronot, akan tetap di sana, tidak bergerak. Oke, okay, teman-teman, baik. Selanjutnya adalah kita mau membuat planet ini, planet ini ya, berotasi, berotasi. artinya muter gitu ya, muter. Nah, bagaimana caranya? Oke, okay, caranya kita akan memasang script ke dalam planet ini, teman-teman. Ya, jadi uh, kita akan bikin dulu folder-nya, supaya rapi, klik kanan anda klik asetnya ya kemudian klik kanan uh, create folder script ya seperti ini script kemudian kita buat create c sharp c -ship script ya c sharp script uh, di sini kita kasih nama planet handler enter ya yeah. oh uh, ya yeah, by the way uh, project unity saya atau unity saya saya konekkan dengan Visual Studio Code. Ya, jadi saya tidak menggunakan Visual Studio. Jadi saya pakai Visual Studio Code. Uh, tapi kalau kalian sudah terlanjur pakai Visual Studio, no problem. ya, Kita bisa pakai Visual Studio juga. Tapi di sini, uh, saya tidak install Visual Studio, saya menggunakan Visual Studio Code dan saya konekkan. Jadi kalau, kalau saya double-klik ini ya, teman-teman, maka uh, yang terbuka adalah si, ini, si apa namanya, Visual Studio Code. Anda lihat tampilannya seperti ini. Oke. Okay. Um, planet Jumper, oke. Okay. Nah, kalau sudah, kita akan menambahkan uh, program agar planetnya berputar. Kita tidak memerlukan stat sementara ini. Saya akan hapus. Jadi kalau perlu, baru kita tambahkan lagi. Oke. Okay. Nah, uh, script ini akan di-attach ke dalam planet, sehingga kita bisa akses informasi di dalamnya. Di dalam planet handlernya, planet object planetnya, sehingga um, kita bisa langsung akses uh, property transform, misalkan di dalam update ini ya, transform dot ini ya, transform rotate, kita akan merotate uh, planetnya. Uh, di sini diminta uh, vector 3, uh, apa namanya, vektor arah rotasinya, ya, kita akan ketik aja vector forward oke, okay. kemudian uh, berapa kecepatan rotasinya, Oke, okay. kita kalikan sesuatu, misalkan um, minus 70 atau nggak tahu angkanya berapa, kita kasih variabel aja di sini, decrease, kali time dot delta time, delta time, nah, decrease-nya ini kita siapin di atas sebagai variabel float uh, decrease minus 70 oke, okay. nah simpan dulu baik, saya akan jelaskan programnya oke, okay. jadi um, planet handler ini punya property transform, yang ketika di-attach ke sebuah game object dia punya property transform, kemudian punya fungsi rotate, yang merotate dirinya dan di dalam fungsi rotate ini, kita isi dengan uh, apa namanya berapa derajat seperti itu, um, kita perlu vektor ya, vektor arah rotasinya. vektor 3 forward ini maksudnya kita memutar sesuai sumbu Z. Jadi, anggapannya 0,0,1, ya. Jadi, yang diputar adalah arah sumbu Z. Kalau kita, kita balik lagi ke planet jumper di sini, oke, okay. misalkan saya klik, saya coba klik uh, planetnya, ya. Nah, ini ya. Kalau Anda lihat, uh, ke X, ada Z-nya 0. Kalau saya set... Kalau setnya ini, sorry, yang rotasi ya Kalau setnya ini saya rubah maka Anda bisa lihat planetnya muter Begitu ya, jangan keliru dengan Y Kalau Y-nya di, dirubah, nah jadinya kayak gini Ya, Jadi artinya, untuk merotasi sebuah planet Kita tinggal bermain-main dengan setnya, rotesin setnya Jadi kita putar sesuai sumbu setnya ya, Sumbu set itu adalah sumbu dari arah pandang kita masuk ke dalam layar kalau dalam kondisi saat ini, oke okay. nah teman-teman, degrees ini adalah berapa kecepatan putaran si planet ya, si planetnya jadi ini, um, apa namanya, uji coba ya trial and error, Anda bisa diganti angkanya, nanti terserah time, delta time, ini adalah berapa detik berlalu dari uh, frame yang sebelumnya interval in seconds uh, floating ya, jadi bukan 1, 2, tapi angkanya tidak bulat. Jadi dari jarak antara last frame dengan frame sekarang ini berapa second? Kenapa? Kalau nggak ada time delta time, dan langsung kita rotate sekian derajat maka ada animasinya. Kau kelihatan animasinya. Sehingga kita perlu time delta time untuk membuat animasi rotasi planetnya berdasarkan durasi detik yang sudah berjalan. Oke? Okay? Durasi detik yang sudah berjalan, time delta time dikalikan berapa derajatnya. Nah eh <tuh> uh, mari kita simpan dulu di sini. Oke, okay, saya rasa sudah oke okay ini. Coba kita akan testing, tapi sebelum di testing ingat kita perlu me mendrag ya planet handler ini ke planet yang kita punya di sini. Jadi anda tinggal mendrag script ini ke objek planet di hierarki anda. bisa lihat di sini. Kemudian nanti di sini ada uh, script menongol planet handler script di sini normal. nah sekarang kita akan testing maximize play pakai betul rotate ya nah, anda bisa lihat planetnya rotate oke okay. nah beres planetnya sudah rotate ya berdasarkan uh, fungsi update ya dan fungsi ref, uh, rotate yang kita punya selanjutnya adalah kita mencoba membuat astronot itu berotasi di permukaan planet jadi, anggapannya si astronot ini hingga di permukaan planet dan ikut berotasi. Oke, okay. Oke. Okay. nah, untuk itu kita perlu menambahkan script untuk si astronot, ya, dimana astronotnya akan mencoba untuk berotasi sesuai dengan si planet. Ya, di sini kita tambahkan script baru, di kanan create si subscribe, dan kita beri nama player handler. Oke, okay, player handler. Oke, okay, double klik player handlernya. Nah, uh, pertama-tama game kita akan punya banyak planet. Oke, okay? punya banyak planet. Dan uh, tentunya kita ingin agar uh, game kita ini si astronotnya ini bisa mendarat di planet macam-macam. Sehingga nanti um, kita harus buat programnya agar Si player ini bisa mendarat di planet yang berbeda dan uh, mentarget planet yang berbeda. Tapi untuk sementara, kita buat aja dulu di sini. Uh, si playernya ini mentarget planet yang ini aja. Oke, okay. jadi kita ketik si ralas field, kemudian kita ketik uh, private, game object, target, planet. Target planet, seperti itu. Dan di dalam fungsi update-nya, kita buat agar si astrolognya berputar mengelilingi si planet. Sebentar. Nah, untuk merotate uh, sebuah game object, maka uh, kita menggunakan transform.rotate. Ya. Tapi masalahnya, transform.rotate ini gunanya untuk merotate ke titik pusat dirinya sendiri. Nah, kita punya sebuah fungsi, United punya sebuah fungsi namanya Rotate Round. Rotate Round ini digunakan untuk e, mengatur titik pusat rotasi objek kita. Jadi, nggak selalu dia harus berputar di titik pusat dirinya sendiri, tetapi kita bisa mengatur dirinya muterin siapa. Ya. Nah, ada parameter tambahan. Parameter lainnya sama. Ada vektor e, derajatnya berapa dan delta timenya berapa. Itu ada semua. Parameter pertama adalah titik pusat posisi yang akan dia sebagai acuan rotasinya di sini, tentu saja kita akan mentarget si planet, which is ini planet ini ya. Kita targetkan si planetnya ini, kita ambil posisinya dia, transform dot position, koma sisanya sama ya. Kita merotit dengan berdasarkan sumbu apa? Berdasarkan sumbu z, oke. Okay. Kemudian uh, parameter keduanya berapa derajat? arah putarnya, gitu ya. Di sini kita pakai degrees dikali time delta time, oke? Okay. Jadi berapa derajatnya um, akan semakin meningkat uh, di mana ini disesuaikan dengan jumlah frame yang telah berlalu. Ya ingat ya, update ini dipanggil setiap kali uh, frame-nya di refresh ya, refresh, refresh terus. Uh, ini kayaknya sama seperti ini, karena kalau ada buat beda jadi aneh gitu ya, jadi kecepatannya nggak sama dengan kecepatan rotasi planet jadi saya tinggal kopas, decrease-nya minus, minus 70 ke sini dan um, kita akan coba balik lagi ke planet jumper kita, ke unity kita oke, okay? nah kita akan coba uh, melihat dulu nah sebelum saya play, ingat anda harus mengetes si player-handler ini ke dalam si player oke okay? nah kalau anda bisa lihat di klik playernya anda scroll scroll oke okay. di sini di dalam player handle ini ada namanya target planet dia minta um, planet apa yang akan dia target kenapa kok bisa muncul ini ini karena saya menuliskan serialized field ya serialized ini kalau kalian tambahkan ke dalam, di depan sebuah variable maka variable ini akan muncul sebagai property di unity di mana kita bisa mengeset menggoda ganti target planetnya mau planet a planet b planet c tidak tahu terserah dan di sini contohnya saya mau menarget si planet biru ini caranya gampang anda tinggal seret drag and drop uh, si planet ini ke target planet yang ada di player handler script ini seperti yang anda lihat sekarang ya, saya seret ya planetnya saya seret masukkan ke dalam target planet ini oke okay. sehingga script saya yang player handler ini Punya target planet si biru Nah, kita akan coba Me-reload atau menjalankan Apa yang terjadi Nah, oke, okay, Anda bisa lihat Si e, Apa namanya, astronot berhasil Berputar sesuai dengan Rotasi si planet, masalahnya Posisinya dia masih salah ya Harusnya dia ada di dalam, di, di permukaan Maksud saya, di permukaan si planet Nah, kita akan benerin ini, habis ini. Saya stop dulu Oke, okay, kita balik lagi ke Player Handler. Mana anda double klik, nah, masuk lagi. Nah, kita akan memposisikan si planet, uh, sorry maaf si astronot agar dia nempel di permukaan. Um, ada banyak cara ya, teman-teman. ada banyak cara. Jadi misalkan anda bisa mencari jari-jari planetnya, kemudian anda ukur gitu ya uh, koordinatnya sekian, sekian. Tapi saya punya cara yang lebih cepat gitu ya, mengakali begitu ya. Saya akan set aja posisi astronot di tengah-tengah planet persis dan kita lihat apa yang terjadi. Oke, okay. di dalam fungsi update kita akan mengupdate posisi si astronot tepat di tengah-tengah planet. Caranya bagaimana? Transform position sama dengan new vector 3 Oke, okay. posisi selalu vector 3 Even kamu kerja di 2 d dan di sini dan di sini um, minta tiga uh, posisi koordinat ya koordinat x, koordinat C, y, dan koordinat C. dan koordinat x dan y-nya kita bisa ambil dari target planet. target planet transform dot koma target planet dot transform dot oke? Okay. nya sudah pasti 00 f ya karena kita bekerja di lingkungan tujuh. Oke, okay. jadi ketika ada apa yang terjadi nih ya, ketika kita memindahkan posisi si um, astronot ke tengah-tengah planet, maka yang terjadi adalah terjadi collide, ya, terjadi collide dan um, kita tidak bisa overlap, begitu kan? Kita setting supaya tidak bisa overlap sehingga si uh, astronot akan selalu diposisikan di permukaan, ya. Kita akan coba jalankan untuk melihat hasilnya. Play. Oke, okay, menghilang. Sebentar. Oke, okay, teman-teman. Kita akan pindahkan. Ya, maaf. Tadi ada kekeliruan. Jadi, kalau kita update posisinya terus-terusan di sini, maka uh, si astronot pasti tetap berada di tengah pusat planetnya. Jadi, kita akan tempatkan posisi astronotnya berada di tengah-tengah uh, planet pada fungsi start atau nanti ya kita rubah ke fungsi collide. Jadi di fungsi start ya di fungsi start yang akan dijalankan pertama kali ketika ini di launch scriptnya kita posisikan astronotnya tepat di planet dan karena ada collide di sana maka yang terjadi adalah si astronot akan dilempar ke permukaannya. Oke teman-teman kita akan coba lihat hasilnya di planet jumper ini. Kita akan coba play sekarang. Nah, seperti ini ya, Anda bisa lihat ya, jadi dia muter sesuai di permukaan si planet, ikut ikut planetnya berputar Oke, okay? nah selanjutnya, teman-teman, kita buat agar uh, planetnya terbang, ya, habis ini Ya, nanti uh, kita akan coba, ketuk, kalau kita pencet sesuatu di layar, entah di bagian mana layarnya Kita buat uh, uh, si si astronotnya itu lompat, ya, lompat ke angkasa, Oke okay? Jadi kita ikuti video selanjutnya.